Sah, bos-bosku, balik lagi, balik lagi, aduh, ampun, Aima, kali ini gue main sama si Uus Isdril ya, anjay, bermodalkan 67 rebet hm. Kali ini gue mau main yang namanya ya, beginilah apa, muter-muter jurus 30-20 ya, anjay, kalau dulu, dulu deh, naikin dulu deh, soalnya tak naikin dulu deh, begitu apa-apa. 307 Rabbit, naikin sini 30 ya oke gak apa, apa naikin soalnya kenapa gue takutnya dapet gratisan bola 30 20 itu dapet gratisan biasanya kalau misalnya nggak dapet ya kita buy aja udah terakhir ngapain lagi tapi mudah-mudahan dapet tapi kalau nggak dapet ya harusnya dapet gitu. beli kita tungguin aja ya doa sih kerep lah Cek Sundana ngadoa sih kerep ajaay ngadoa sih kerep menggunakan gratisan Be. eh, siapa tahu gue dapat juga bener. training, training, main, ya. ayo. dong kasih yang manis-manis lah. Uh, nah, yeh, tiga doang ya. sendirian barusan kakak diajak kayaknya i sini 20 ya, sini dua Udah tinggal paku lagi, cok. Aku satu abon, Aima. Kalau dapet gratisan lah ya, tega banget. Tapi kalau ini misalnya nggak dapet, kita beli aja ya. Beli semangkunya, 20.000 Ini mau gue belinya juga. ini udah. Ini, ini kayaknya nggak dapet, eh iya. Satu, udah nggak dapet. Ini nah. mah aku naik dapet gratisan nih. Ya sih ya, Ali gue ngarapnya gratisan, Aduh tahu dapet gak dapet gratisan kayak gini, gue tadi bettingannya kecil ya kan, kalau kalau beli beli juga mah, ayu, oh, oh ya boleh, tuh, eh. tega banget, tega eh, ya, dua biji doang ayo, turunin lagi, pojok kanan atas ya. Yeah dua sekaligus. Ye, yeah. tega. Ya ampun, ketiga doang. Ya ampun, ini sendirinya ketinggalan. iya yeah. Kurang ajar, kurang ajar. Ih, hmm, banget, meledak banget ya. Uh, ayo, ayo dua lagi. Woi. Tega, tega, dua lagi kurs enggak kelar-kelar coy. Scatter-nya turun lagi apa? Ih, tega pisan, tega pisan ya. Waduh ampun. Ayo dua lagi. Krr, ini gak ada. Ih, anjing. Gue beli lah gue beli aja lah. Dobrek, bu jadi. Kret, kampret. Ya nggak apa-apa ya. Santai santai. Ya pisan aturan main. Juga penting profit ya, eh. gak apa apa ya. mau dapat gratisan, mau beli, nggak oh, iya, penting. yang penting profit ya. Eh. Oke santai perkalian udah 7 ya. Wow, langsung naik mang, lihatin gue itu cincinnya. Lihat dia. Nah kena maku, maku sih. ini perkaliannya dulu deh. Maku, cangkir kurang satu ya. Eh. lainnya kurang ajar. Ayo tembak tembak tembak perkalian dulu. Woi. Wih, us, wah tega banget perkalian dulu aturan wah ini emak ini sebenernya ini tega banget perkaliannya mana us, wah benar-benar us, ih anjing enam ratus puluh perak loh, nah, wah ini seratus seratus ya, mayan, mayan coy, eh, udah balik modal dulu ya, udah balik modal dulu ya, nah bisa kurevis, kalau sekarang tinggal nyari profitan, oke mantap be. Ay ay ay. Gantinya apa ya, ya, ya. ya, ya, ya. Bapak kalau masih tujuh 7 speed. Waduh, tembak aja langsung tembak, tembak. Wah, tega banget kan. Gua nah, enggak. Tembaklah. Tembak us. Bentar terus. Aduh ampun aih mah. Nah, tega banget lu kagak film Ayo dong Aduh. Biar gue emosi, ambil emosi, udah gue emosi, banget, mentang-mentang gue bawa modalnya dikit ya tegang, ya. langsung. Oh, ampun. ayo gratisan lagi deh. nah, nggak apa-apa, ya lumayan, lumayan, bos, lumayan, ya. jangan ditolak, ya kasih gratisan lagi gak apa-apa, santai aja. berjuang, ini mas. Bersumah. nah ayo langsung aja tembak wah tega banget tembak us ih anjing tembak apa us please, please please nah gitu dong aduh naruk naruk receh us ampun aing kalem kalem kalem kalem ya ini coba tadi belinya gede bayang aja gitu ini gapapa lah udah 54 rebet lumayan lah balik lagi ke awal anji, balik lagi ke modal loh. Si Awi ya, berkali-kali sayang banget, dia ya. udah sampai tiga puluh an, pasti kincinya lelet gue. lumayan, lumayan ini, ini. Balik lagi ke awal cok, nggak apa-apa lah. Begini, kita ulang lagi, ayo, ayo lah, Aikin lagi, gak usah apa. Ini 30 seperti biasa, gaskan bos. Hai, ayo lah dapet gratisan apa doang. padahal gue ngarepin gratisan 30, 20 itu pola gratisan loh. 50 hmm. enggak dapet ah, Tapi nggak apa-apa lah ya. Udah dapet mungga yang penting pas. Nah, ini nih, ya. Yeah. ya. Yang penting profit lah ya. Gratisan, munga. Yang penting profit lah ya. Tujuan utama kita kan sebenarnya profit ya. Santai. Hah, Kayaknya yeah, ya sih gue tahu diri juga ya. Kita juga harus tahu diri ya, bawa modalnya dikit ya. Mau tahu diri juga ya. Yeah. Nah, setir dong! Waduh, kalau okay, skateran sih ini. mau komowo gak ada berat-beratan anjir. Kampret, kampret ya. Eh, ya. Ini, ini 20 ya. Nah. Gue beli, kalau misalnya beli ini 20.000 lagi nih ya. Balik lagi ntar ke situ, duitnya dapatnya 80 lagi kayak gitu-gitu aja. Ntar terus gitu. Oh, Rp10.000 bisa ini beli ini. Ya, beli. Nah, <girly> baru ngomongin keren gue mau beli. Gratisan juga, bos. Kenapa kan dari awal? Kan dari awal ya. Gue semangat ini. Oke. Okay. Yeah. Nah, ya. Yeah. Nah, coy. Ayo, tembak. <girly> Ih, reka Cuma. Cuma. Wah, kali seratus coy. Mantap, mantap. Indah coy. Wih. Uh. Ayo dong, aja, udah max Kasih max ya Please, please Beuh, lagi memang lagi dong Ih, anjing kali jemek Beuh, eleh Aduh, siap boy, 373.000 ribu Banyak, aja anjay Hasil sabar, hasil sabar Oke, okay, masih 9 spin, kalem-kalem ya Ayo dong, nah Aduh, ampun, naik mah ma. Bikin gue berdebar-debar ya Bara ya, walah, siap Eleh, siap Ampun mah. Eh. Ayo dong Ih, banget Tembak-tembak eh. oh, tembak-tembak us. anjing gue ditembak pegang banget sumpah. Ah. Ayo tembak lah. Ah. tapi apa-apa ya. lumayan ya. Lumayan udah turun, nah udah bahaya, udah bahaya ini mah ya 469 lumayan. Ah, gopel nah udah ngapain lagi? gua kabur aja, udah kayak gimana ya, udah nggak beres nih, baru ya. bentar. aduh ado, oke oke oke, lumayan ya 497 ribuan. Nungapain lagi, udah nggak beres modal tadi kita dibawa cepet ya kan 70 ribuan, udah gua main di ponanya satu.